assalamualaikum guys jumpa lagi di channel yusuf official baru-baru ini viral video orang hutan yang masuk ke area Jalan Layang Sukianto Sabran kota Waringin Lama Kabupaten kota Waringin Barat Kalimantan Tengah karena daerah hutan habitatnya yang dilanda banjir Video kali ini kita akan eksplor lokasi jembatan layang tersebut yang sepanjang 3 km membelah hutan rimba Kalimantan. Yang sering terjadi banjir di sekitar jalan layang tersebut. Jalan layang ini adalah alternatif penghubung Kota Waringin dan Sukamara menuju Pangkalan Bun. Adapun jalan utama Membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4-5 jam Sedangkan dengan melewati jalan layang hanya 2 jam saja Tapi dengan tantangan jalan-jalan yang banyak sekali Masih dalam proses perbaikan dan rawan sekali banjir Ataupun bertemu orang hutan tentunya ya <tuk> Oke okay jangan lupa ya sambil menonton like, comment dan subscribe dan share terima kasih